ada sebuah kabar spesial dari Ayah Pijori di akun nama Instagram pribadinya Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto momen tujuh bulanan Lesti Rizky Bilar Perhatikan persahabatnya Yadidak Lesti sedang duduk dan kekak lagi membawa gentok tuh Wow, kira-kira isinya apa ya? Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Coba tebak apa isi cowetnya Eh cowet apaan ya Gentong merid katanya tuh Kira-kira apa nih isi dalam gentong tersebut Kita lihat di kolom komentar Bayang tanggapan banyak respon yang diberikan Dari akun Delvina Anusko Leslar mengatakan di kolom komentar Belut pak katanya tuh Wow katanya tuh belut ya isinya Masya Allah Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Leslar Lovers Bandung Mengatakan di kolom komentar belut ayah isi gentong itu Wow tuh ada yang tentunya menyebutkan bahwa isi gentong tersebut adalah belut Yang akan dimasukkan ke dalam sarung beda oleh segejoran Ini sih ketika banget ya Momet tujuh bulan yang sangat sakral Yang penuh tentunya adat istiadat adat Dan mudah-mudahan saja rumah tangga Leslar Selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya robbal Alamin dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah uang spesial Ini tentunya info dari akun Sabar Dutengar Skelaslar Peralihkan di sebuah kalimat yang diposting 7 jam 500.000 ya Alhamdulillah kalau bisa lebih Awas ya gua getok kalau nggak nyampe 1 M Kemarin pada Hewir pengen vlog 7 bulanan Sekarang udah diinjabanin tuh Yang gak nonton kan itu persahabat ya Tentunya sebelumnya kita mengucapkan Alhamdulillah bahwa vlog sebelumnya 7 jam sudah di angka 500 ribuan, mudah-mudahan bisa mencapai di angka 1 juta dan yang kemarin-kemarin menanyakan vlog 7 bulanan, sudah di-up saja di channel youtube Entertainment. yang gak nonton ke kebangetan-banget persiapet ya yuk sama, sama kita kompak Bismillah, semangat terus, mudah-mudahan viewersnya bisa di Angka jutaan, amin Ya robbal alami Di postingan ini juga banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon yang diberikan Ya ini dari Agung Instagram Sasire 1 Mengatakan di kolom komentar Sebagai fans Leslar, Saya tuh berharap vlognya Jangan terlalu lama dipendam Rasanya jadi nggak surprise Apalagi dia banyak spoiler Tapi saya tetap support karya Leslar Apapun itu Sahabat ya Masukkan banget nih dari sahabat Leslar Karena tentunya jangan lama-lama menimbun vitamin Apalagi sudah banyak sekali spoiler yang sudah bermunculan Yuk, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung yang terbaik karya-karya dari tim Leslar Entertainment Ke kabar berikutnya, kita juga mendapatkan info dari akun Leslar ya. Alhamdulillah kakak Bilar dan di dalam ini masuk pasangan paling nge-trends di uh, Indotv Trends Award 2021, Lesti dan Rizky Pilar masuk nominasi persahabat ya. Dan kita lihat juga di sini ada sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan. Plan lagi apa ini Boleh minta jempolnya di sini at Indotv Trends buat yang mau aja. Mimin gak mau maksa juga sih, katanya malam ini terakhir ketinggalan jauh new couple nih gak usah nanya ada pialanya apa nggak ya yeah. Yang mimin butuhkan like kalian bukan tanda tanya Canda ya plan, mampir sebentar yuk kali aja bisa nyusul pesaing-pesaing lain like. Gas ah gak rugi kok like mah komen doang satu tahun sekali ini Katanya itu persahabat ya, yuk sama-sama kita kompak yuk persahabat ya karena Rizky Bilar tentunya ketinggalan jauh juga nih dari pasangan terbaru couple mudah-mudahan kekopakan kita semakin solid untuk mendukung Leslie maupun Rizky Bilar dan selanjutnya ada kabar terbaru vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini langsung dari dokter Nana Okin. kita mampir ke akun Instagram wow, Masya Allah bahagia. ternyata malam hari ini di Rizky Bilar dan ibu tercinta itu tentunya bersama dokter Nana persahabat ya sambil digendong tuh BBL nya oleh dokter Nana Masya Allah banget ya bahagianya luar biasa mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia kita lihat juga ke slide berikutnya ternyata ada juga dokter puspa yang menemani Masya Allah banget ya ini sih tentunya Kebahagiaan untuk kita semua dan kita saling dengan kalimat yang panjang dituliskan oleh Dokter Nana. Dokter Nana mengatakan sekali lagi selamat berbahagia atas kehadiran buah hati lucu imutnya Ia ya Bager dari bunda lesti kejora. Dan Papa Rizky kita sudah ikhtiar dan berdoa tapi Allah jualah yang berkehendak Hingga si jabang bayi lahir lebih cepat sekitar 5 minggu dari perkiraan kita Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit dengan pemberian terapi, pematangan paru-paru, bayi dan obat-obat penghilang kontraksi BBL Tetap kegah, pengen lahir juga, karena Allah Kontraksi bukannya menghilang, malah makin kuat hingga pembukaannya pun makin bertambah. Ditambah lagi karena posisi bayinya yang sungsang akhirnya kita putuskan operasi sesar malam itu juga. Alhamdulillah meskipun lahir prematur dan sungsang, BBL lahir sehat tanpa masuk nicu. Dengan tangisan yang melengking, entah beberapa oktapis yaitu, dan Bunda oleh sekejora juga sehat afiat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih buat tim RLS Bunda Jakarta yang hebat dan dokter anak yang keren. At Mel 989, alhamdulillah, tuh masya Allah banget ya. Ini cerita singkat dari dokter Nana mengenai proses, tentunya lahiran. Dari Dede Lestik Jorak Ini sesuatu kebanggaan Kebahagiaan banget ya Masya Allah Kita juga tuh berterima kasih Kepada bu dokter atas kerja Kerasnya, semoga Allah Selalu menyertai dan meridhoi setiap langkah Bu dokter, dimanapun berada Amin, dan mudah-mudahan juga bersahabat ya, Keluarga rumah Tangga Leslar selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Dan selalu mendapat perlindungan Amin